Selebgram Lucinda Luna akhir-akhir ini kerap bepergian ke luar kota hingga membagikan aktivitasnya di media sosial. Intensitas dalam mengunggah postingan pasca operasi juga mendapat sorotan dari netizen. Tak sedikit yang mulai membandingkan, paras wajahnya dulu dan sekarang menjalani operasi mulai dari bagian wajah hingga potong leher. Untuk mendapatkan suara yang lebih feminim telah dilakukan Lucinta Luna mengubah banyak bagian wajah bahkan bentuk badan Untuk mendapatkan cantik yang sempurna Beberapa unggahan di Instagram Lucinta Luna memamerkan kebersamaannya dengan bos Juragan 99 Gilang Widya Pramana Di dalam sebuah pesawat jet tidak hanya itu, teman akrab boy William ini juga mengunggah kebersamaannya dengan dokter kecantikan yang sudah lama tak ditemui. Hampir dua bulan gak ketemu dokter. Ad pasca operasi. Sampai gak sempat datang ke acara otahmu dok. Maafin ya dok, selamat ulang tahun dan sekarang aku bakal rajin-rajin treatment. Kata lucina luna dikutip pada Kamis 8 September 2022 beberapa unggahannya banjir respon di kolom komentar tak sedikit yang merindukan wajah lama Lucinta Luna yang dinilai lebih cantik dibandingkan sekarang kok Luna kok kelihatan tua sih cantiknya sebelumnya kata salah satu netizen cantikan dulu kak sebelum operasi yang terakhir kata netizen sambil menyempatkan emoji sedih kak lun cantikan yang dulu bener deh maaf kak lun kalau sekarang tuh kelihatan lakinya canda netizen meski banyak yang merindukan para selama lu luna tak sedikit publik yang memuji tubuhnya yang makin seksi ih body mbak jadi pengen, kata netizen, tulang rusuknya sampai kelihatan, ujar netizen lainnya. Lucinta Luna saat berbincang dalam podcast Close the Door mengaku bahwa dirinya sampai mengoperasi badannya sebanyak delapan kali. Tak hanya wajah bagian pinggang juga tak lepas dari pisau dokter. Lucinta Luna yang mengaku mengoperasi leher untuk mendapatkan suara yang lebih feminim menggagalkan ekspektasi para penggemarnya sebab suara yang keluar ketika berbicara masih cukup berat layaknya laki-laki Nah kalian sendiri suka para solo cinta lama yang dulu atau setelah operasi ya Kalian bisa tulis komentar di bawah Dan jangan lupa klik like dan subscribe Bye